Halo semua, kita kembali lagi di Steve Channel. pembahasan video kita kali ini, tentang hasil dan jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-33, dan daftar top skor sementara, daftar top assist sementara. Berikut, hasil pertandingan La Liga Pekan ke-33, Rabu 3 Mei 2023. Barcelona versus Osasuna, Barcelona 1, Osasuna 0. Almeria versus LC, Almeria 2, LC 1. Real Sociedad versus Real Madrid, Real Sociedad 2, Real Madrid 0. Berikut daftar klasemen sementara La Liga sampai pada pekan ke-33. Barcelona masih memimpin puncak klasemen sementara, dengan koleksi 82 poin. Kedua Real Madrid dengan 68 poin. Ketiga, Atletico Madrid 66 poin. Keempat, Real Sociedad 58 poin. Kelima, Villarreal 53 poin. Keenam, Real Betis 49 poin. Ketujuh, Atletic Bilbao 47 poin. Kedelapan, Girona 44 poin. Kesembilan, Osasuna 44 poin. Kesepuluh, Rayo Vallecano 43 poin. Berikutnya, urutan 11-20. 11 Sevilla 41 poin. 12 Mallorca 41 poin. 13 Celta Vigo 39 poin. 14 Almeria 36 poin. 15 Cadiz 35 poin. 16 Valladolid 35 poin. 17 Valencia 33 poin. Espanyol, Getafe dan LC di zona degradasi. Berikutnya, daftar top skor sementara La Liga, sampai pada pekan ke-33. Robert Lewandowski, 19 gol. Karim Benzema, 17 gol. Joselu 14 gol. Enes Unal, 13 gol. Alvaro Morata, Iago Aspas, Vedat Muriki, Borja Iglesias, sama-sama 12 gol, sedangkan Antonio Griezmann dan Vincent Castellanos sama-sama 11 gol. Berikutnya, daftar top assist sementara La Liga. Antonio Griezmann dengan 12 assist, Mikel Merino dan Vinicius Junior 9 assist, Rodrigo 8 assist, Lucas Robertone 7 assist, Lewandowski, Raphinha dan Marco Asensio sama-sama 6 assist, Alex Garcia 5 assist. Berikutnya, jadwal pertandingan La Liga pekan ke-33, Kamis 4 Mei 2023. Valencia versus Villarreal, jam 00.30 waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport dan Video. Atletico Madrid versus Cadiz, jam 03.00 waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport dan Video. Getafe versus Celta Vigo, jam 03.00 waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport dan Video. Berikutnya, jadwal pertandingan La Liga, Pekan ke-33, Jumat 5 Mei 2023. Rayo Vallecano versus Valladolid jam 0300 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport dan video. Atletico Bilbao versus Real Betis jam 0300 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport dan video. Girona versus Mallorca jam 0030 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport dan video. Sevilla versus Espanyol jam 0030 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport dan video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-33. Dukung terus channel ini, agar dapat berita terbaru dan terupdate seputar sepak bola. Jangan lupa, subscribe, like, komen dan share ya!